Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini bertepatan di hari Jumat 20 ramadhan ini kita sahabat yatim dan do'afa Alhamdulillah bisa masih bisa mengajak adik-adik kita yatim dan do'afa untuk jalan-jalan dan belanja keperluannya Allah untuk lebaran jadi kepada Donatur yang telah bergabung Berpartisipasi dan kawan-kawan seluruhnya Yang berpartisipasi kami ucapkan Terima kasih hanya Allah yang dapat Membalas semuanya dan semoga Dengan momentum Ramadan ini Mendambah spirit semangat kita Dalam perjuangan menegakkan agama-agama Allah Sehingga bisa bersatu Wa islamnya Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mengucapkan dari para donatur Terima kasih banyak kepada hari Prosirida telah memberikan santunan kepada anak yatim dan duapak kita Semoga berkat dan amal jariahnya selalu bermanfaat kepada yang lain Dan donatur yang lainnya juga terima kasih banyak kepada donatur Terus menerus membantu yatim dan duapak kita Itu saja yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ramadan penuh berkah. Alhamdulillah ini kegiatan kita, sudah terasa dengan baik, nanti eh, kita akan, sisanya kita akan eh, laksanakan mungkin beberapa hari ke depan. Ini kita cicil dulu, karena banyak yang kita bagikan, Alhamdulillah. Ya, pesan saya satu intinya, niatkan semua karena Allah, jadi apapun niatkan karena Allah akan luar biasa hasilnya, itu aja. Oke, si, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kegiatan hari ini itu berbagi bersama anak yatim Berjalan dengan lancar dan insya Allah menjadi berkah Serta dapat berguna untuk adik-adik yang hari ini mendapatkan bagian Dan semoga juga menjadi ridho dan berkah untuk abang-abang yang menyelenggarakan kegiatan ini dan juga untuk para donatur, mudah-mudahan menjadi amalan dan juga menjadi pahala di akhirat kelak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada donatur yang sudah mendukung, terususnya kepada sahabat yatim dan duafa. Semoga kami doakan rezekinya dilancarkan dan distikomakan di jalan Allah SWT Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami dari keluarga besar, sahabat yatim, dan do'afa Mengucapkan terima kasih kepada para donatur Seperti Pak Monang Situmorang Sukses Kopi Gayo Klinik.com Ayam Pecak Doer Dan semua entitas yang tidak bisa kami sebutkan Dan kepada para komunitas Organisasi yang terlibat Seperti Oberland dakwa Gas Podcast terjalanan kita anak tebing tinggi dan seluruh organisasi yang terlibat kami ucapkan terima kasih eh, Sahabat yatim dan dua apa Kami bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh